Assalamualaikum warahmatullahi selamat siang hari ini hari selasa tanggal 26 Januari 2021 Alhamdulillah saya dapat orderan dari Mas Toto seberapa dari Lebak Banan yang dia pesan ini berupa buku cincin buku cincinnya bentuknya beruang buku dari bentuknya ini untuk satu cincin ini bisa buat itu kejutan, surprise buat pasangan ada, buat lamaran atau buat apalah oke okay. kita akan lanjutkan untuk proses packing nya ini kelepak Banten untuk Amplopnya kita sudah siapkan ini. Ini. Ini adalah stempel toko saya. anda bisa lihat? Ya. Jika ada men order di sini sudah tertarik ya. Oke, yang 3% adalah ini, poinnya. Ini sangat mungkin. Ya, ini banyak blue Ini dia. Ya, nah, Ini dia. Itu jenisnya begini. Oke, kita akan pegang dulu dan kita siapkan dulu. Ini untuk settingnya Oke, okay, kita unpacking dengan membungkus plastik bubble wrap Oke. Okay, okay, ini kita akan dulu. Oke kita akan ngecek dan ini dia, kita akan sini Kita akan kirim ke JNT Oke sebelumnya, saya akan satu dengan rekomennya, jangan lupa untuk unturannya nih, harganya Rp 35.000 Biasa bayar di tempat dengan satu tentuan berlaku Ini adalah bagiannya Rp 50.000 Oke, okay, terima kasih. Tetap bersama, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.